Selamat pagi sahabat teman-teman. Kita di pagi hari ini, pagi hari ini kita mau ngevlog di sekeliling putaran desa Tambak Tinggi. Kita melihat aktivitas masyarakat di sini yang yang bersawah, ya, sahabat teman-teman. aktivitas masyarakat di sini pagi-pagi udah ada sawah udara yang segar sahabat teman-teman di pagi hari ini suasana pedesaan. asal tambah tinggi kecamatan lepati tujuh